Kopong banget, gua nggak ngerti ini. Jangan-jangan gua buanting beneran bubar nih. Hello everyone, how you doing? Welcome back on Matsuo channel. Still with me, Theo. Kali ini masih membahas asli dan palsu, <laughs> seru ya. Oke, okay. kalau tempo lalu aku bahas Seiko dan feiko kali ini aku akan membahas jam, salah satu brand dari Jepang yang cukup most wanted and best selling juga. Dan yang sangat umum banget dan palsunya banyak banget beredaran di mana mana Ini dia brand yang akan aku bahas. Nah, kayaknya ini dari kecil, tua, muda, semuanya udah tahu ya jam ini yang bertema G-Shock. Jam yang terkenal dengan tahan banting ya. Biar kata kebentur, kebanting, or something. Itu adalah jam yang tangguh. Sebetulnya dari segi case aja mungkin udah kelihatan ya. Buat kalian yang mungkin udah hafal ya. Atau mungkin udah sering beli G-Shock. Kalian dari sini mungkin beberapa kalian udah tahu ya. Mana yang palsi. palsu dan mana yang asli. Oke, tapi kita akan bahas langsung aja ya, satu persatu kita bahas yang ini dulu dari segi box ada dua logo ini seumur-umur aku tahu G-Shock dari tahun 90an belum pernah ada dua logo bersamaan kayak gini ya G-Shock dan Baby G Tahu aku kalau BBG ya BBG kalau G-Shock ya G-Shock nggak ada dua kayak gini bingung nggak konsisten ini oke langsung aja kita buka hmm, hmm. oke ini yang aku bahas adalah salah satu tipe analog digital yang emang cukup most wanted dan best selling perbedaannya sini udah kelihatan ya kalian pasti juga udah tahu ini yang asli atau yang palsu. Kalau G-Shock, walaupun sebetulnya modelnya sekilasnya ini sekilas nih, set, set, kelihatannya mirip, tapi enggak sih. Bahannya dari case-nya sama strap-nya aja ini terlihatnya lebih ke rubber atau mungkin lebih ke plastik ya. Dan warnanya juga off. Dan agak sedikit mengkilat ya. Untuk movementnya tetap quartz. Cuman yang membedakan G-Shock analog digital. Itu nggak pernah ada yang namanya crown seperti ini. Kecuali tipe tertentu ya. Dan cara kerjanya juga nggak seperti ini sih. Ini di sini ada crown nyempil di sini. I don't know. Oh ternyata buat setting jam ya. Dan untuk digital di sini tertulis tombol adjust. Adjust itu kalau di g biasanya adalah tombol pertama dan tombol utama sebelum kalian melakukan setting. Tapi waktu aku pencet di sini, boom, not working. Yang muncul malah lampu. Padahal di sini seharusnya ini tombol lampu, dan waktu aku pencet, nothing happens. Jadi, ini tombol buat apa dong? Terus suara beep juga ya. Oke, okay. biasanya waktu ditekan tombol mode seperti ini ya, kalau G-Shock yang asli itu sewaktu dia balik ke menu utama atau mungkin ke menu hour time ya hour time itu maksudnya menu utama yang kalian bisa ngelihat jam, hari, tanggal, bla bla bla itu itu selalu akan ada perbedaan bunyinya jadi itu menandakan kalau udah bip-nya beda oh ini berarti gue udah di menu utama nih kayak gitu tapi ini nggak ada beda sama terus bunyi bip-nya dan berasa ringan Tombolnya kalau dipencet juga kayaknya nggak ada bobotnya sama sekali. Oke, okay. overall dari ini kelihatan ya kalian yang udah punya seri ini. Dari aku kasih tahu videonya seperti ini, kalian pasti udah tahu ini yang asli atau yang palsu ya. Ini nih janggal nih. Ngapain coba ada di sini nih? Ganggu banget gitu. Dari segi case-nya ya. Tadi kalau misalkan yang asli menggunakan resin. Kalau ini, kalau aku bilang rubber, nggak terlalu rubber juga. Kayaknya lebih ke plastik ya, lebih ke plastiki dia. Gue nggak yakin ini berapa kali pakai juga pasti udah patah sih. Kalau teman-teman biasanya pakai kayak gini biasanya buat ngetes ya, ngetes custom, di painting atau di apa. Tapi tetap sih beda bahan. Jadi nggak uh, akan bisa buat bandingan yang asli. Terus bobotnya juga beda. Kalau resin itu bobotnya lebih berasa gitu. Karetnya ya kalau orang umum bahasa karet resinnya itu yang asli lebih mantep banget gitu. Lebih kelihatan solid. Kalau ini kopong ya. Kopong banget. Gue nggak ngerti ini. Jangan-jangan gue buanting beneran bubar nih. Dan di mode-modenya juga, kalau gua ngeliat, aduh, cuman ada apa sih ini? Ini mana udah negatif display, tapi nggak friendly user juga sih. Ini gue udah pakai lampu masih nggak kelihatan juga nih digitalnya baca apaan nih, buset dah. Warnanya semuanya juga udah off ya. Oke. Okay. Itu tadi, ini sekilas ya. Sekarang kita langsung buka aja yang aslinya. Gue udah gemes nih. Ini yang asli ya. Kalau yang asli, pasti kalian udah tahu kan? Boxnya seperti ini ya. Terus di belakang sini ada selalu uh, label seperti ini ya, dan ini tulisannya GA74 ADR. Nih, sorry kebalik nih ya. Oke, langsung aja kita unboxing yang asli ya. Ini ada manual booknya ya, dan card boxnya seperti ini. Terus biasanya ada nih box kalengnya. Oke, tapi sebelum uh, melangkah lebih lanjut ya, aku beritahu sama kalian enggak semuanya Casio G-Shock itu punya box default yang dari kaleng itu tergantung regionnya. nanti kalau seandainya udah ada beberapa region atau beberapa jenis aku bisa bahas satu persatu mungkin di next video ya jadi jangan kalian ngira nanti beli Casio G-Shock asli karena kardus mikirnya palsu enggak sih memang ada tipe yang Uh, pakai kardus apa atau pakai kart ya terus ada yang pakai ini tin can kayak gini atau kaleng ada juga di tipe-tipe spesial itu justru nggak menggunakan tin can ada juga yang menggunakan cuman cangkang aja ya sama ada kart pembungkusnya gitu jadi tapi itu nanti uh, kita bahas di episode selanjutnya Kali ini kita bahas yang ini dulu. Oke, okay, well. Lihat sendiri kemasannya. Ada sponge di dalam. Dan juga ada plastik pembungkusnya lagi. Dan dia punya tag. Memang gak semua Regen punya tag ini ya. Jadi ini sebetulnya bukan salah satu alasan juga tapi yang penting adalah di fisiknya karena nggak semua region menggunakan tag yang ini Oke ini salah satu yang aku pengen mention sama kalian jadi jangan gara-gara perkara tag kalian langsung mikir yang waduh palsu nih no Haha, <tuh> sekarang udah kelihatan kan bedanya serupa tapi enggak sama well aku bilang enggak serupa sih beda banget apaan yang serupa Nggak ada sekilas-sekilasnya juga nggak ada nyata-nyatanya nih nih ini yang palsu warnanya off banget plastiki mengkilat warnanya off nggak ada menarik-nariknya sama sekali ini yang asli dong merah doff bahannya resin kalau dibilang agak kaku ya pasti karena resin ini di g-shock loh Di shock tuh dikondisikan untuk e, tahan benturan, tahan segala macem ya tahan air jadi emang resinnya dikondisikan e, untuk strong strong nih aku cabut-cabut kayak gini gak apa-apa nih nah back nya nih dan bobotnya juga berasa ya karena dia bahannya resin dan di dalam movementnya apa? modulnya pasti dia ada lapisan lagi buat shock resistennya kalau ini sih enggak jadi kelihatan lebih enteng nih backcase engravenya aja beda sama-sama brush cuman kalau yang G-Shock ini jauh lebih nyata engravenya beda sama yang palsu ini Kayaknya engrave-nya lebih off sih ya, kurang dalam cetakannya dan nggak gitu jelas. Ini salah satu yang membedakan. Dan ini nih yang paling kelihatan. Ada tombol crown buat setting jam, padahal yang di sini sama sekali nggak ada. Karena untuk setting jam ini semuanya terletak pada tombol adjust. Waktu dipencet, tahan, si bunyi pip, nah ini tandanya, dia udah mulai masuk pada setting, mode setting ya, nah itu yang kedip-kedip bisa kelihatan kan, itu namanya Tio artinya Tokyo, biasanya waktu kita Bangkok, tinggal ditekan tombol kanan atas, Hong Kong, Singapura, Bangkok. Kalau udah selesai, tekan tombol adjustnya lagi. Si, kita cukup setting digitalnya aja, jarum analognya akan mengikuti sendiri. Nah, ini dia. Dan di sini ini adalah tombol lampunya ya. Ini tombol lampu, jelas. Dan ini walaupun negatif display, aku juga cukup eh, kelihatan kok. Walaupun negatif display gelap, tapi ini kontrasnya benar-benar friendly user, mudah dibaca. Dan untuk desain 3D-nya, dari jarumnya ini juga terlihat jelas, karena desain dari GA700 ini Memang, disengaja dibuat sesimpel mungkin dan dibikin besar-besar gini supaya lebih mudah dibaca. Ya, isi turit beda sama ini, dikasih merah-merah, jarumnya tipis, dan sama sekali nggak friendly user. Ya, sama sekali nggak friendly user banget. kalian pengen tahu untuk jelasnya ya dan satu lagi ini ya salah satu penanda kalian lihat di sini digitalnya nyala semua kan ini waktu di Tekan tombol A, C, dan D bersamaan. Dia akan layarnya akan menunjukkan seperti ini. Ini udah salah satu penanda original G-Shock modul mereka. Walaupun kelihatannya mungkin G-Shock sekarang udah umum, banyak yang bilang mirip. Bahkan teman saya yang udah sering uh, lihat jam macem-macem ya, bahkan jam mewah sekalipun dia mengakui modul. Seperti ini hanya G-Shock yang bisa buat Beda sama ini Nothing happens Nothing happens So buat kalian ini Salah satu tipe ya. Antara yang asli dan palsu. GA700 adr yang asli. Warnanya lebih tajam, lebih doff. Bahannya lebih solid. GA700 yang palsu. Mengkilat, off, lebih ringan. adono ini bahannya apaan. bakal nya juga. Kalau mungkin bakalnya nya yang palsu ini terbuat dari stainless steel kalau yang ini terbuat dari uh, plastik ya kalau yang asli dan dia Holdernya berwarna hitam kalau dia Holdernya berwarna merah yang sama oke okay, mungkin karena aku sebut uh, ini plastik mungkin ada pertanyaan kok yang asli justru Uh, pakai plastik sih, sedangkan yang palsu pakai stainless steel atau logam. Well, penjelasan untuk tipe ini. Tipe ini sebetulnya lebih uh, awalnya waktu itu dirilis memang untuk pekerja-pekerja uh, ya. Jadi pekerja-pekerja uh, yang biasanya berhubungan dengan alat-alat berat. Kondisinya adalah biasanya kan kalau... Uh, para pekerja itu berhubungan dengan alat berat kan biasanya ada resiko tersangkut alat tersebut dan bisa uh, membahayakan nyawa ya plastik ini digunakan suatu saat dia tersangkut waktu ditarik dia akan memudahkan dia bakalnya untuk break jadi tetap aman walaupun jamnya aman tapi ada nggak tipe ini yang menggunakan stainless steel yang untuk uh, casualnya ada di seri selanjutnya, G-Shock juga mengeluarkan tipe yang sama, tapi menggunakan buckle stainless steel yang kegunaannya untuk ke casual wear atau street wear. Dan penjelasan ini aku dapat dari Sensei Kiko IB-nya sendiri waktu launch tipe ini. So, kurang lebih kalian sudah paham ya perbedaan asli dan palsu dan sekali lagi aku saranin jangan pernah sentuh-sentuh yang palsu sayang dananya sayang yang lain-lain juga jangan nipu diri sendiri kecuali memang kalian uh, membeli ini hanya untuk keperluan edukasi keperluan perbandingan yang asli dan palsu supaya kalian lebih paham it's okay tapi di luar dari itu aku sama sekali nggak saranin kalian untuk membeli yang palsu mending nabung atau minta izin sama istri kalau biasanya kalian punya problem sama itu atau mungkin mending minta maaf aja Dan beli yang asli Lebih memuaskan Memiliki barang yang asli Oke okay, aku rasa Sekian dulu Untuk video perbedaan Asli dan palsu G-Shock GA704andr Sekian dulu See you on the next video bye